teman-teman sobat youtube apa kabar hmm. sudah lama tidak hey. di layar kaca teman-teman hari ini saya mereview sedikit produk dari Shopee yakni produk pancing namanya cacing palsu Dan sangat murah sekali dan saya penasaran pengen coba ayo, apa ayo, isi dari ya. Oke okay. minta apa itu. Apa lagi review ya Iya kemarin saya coba jadi di Shofi. Isinya dalam satu piece itu isinya 10 Nah itu harganya sepuluh ribuan Kemarin ada promo Saya ini penasaran sekali Apa isi di balik dari cacing palsu ini Nah teman-teman bisa cek ya Isi dan ini mungkin teman-teman sudah pada tahu kali Ini Kacang asup, ya. Lembut. Nah, ini lembut sekali. Iya, sekali. Kenyal-kenyal. Tunggu ya ini kameranya lagi nampak nih. nah ini kurang lebih hampir sama dengan cacing aslinya sangat mirip kalau saya bilang kurang lebih 90% lah tapi lebih mirip dengan yang ulat ulat seribu warnanya merah padam kemudian ada uh, bentuk tubuhnya yang bergaris-garis sangat mirip namun kemarin saya coba untuk mancing menggunakan uh, kail ini atau umpan ini ternyata gagal teman-teman hasilnya adalah tidak ada satupun ikan yang mau memakan umpan ini alias gatot ini. saya, saya ini. rasa ini uh, kalau ini kurang efektif akan tetapi kita bisa mengakali Bedang. ini kalau seandainya eh, ini kita kasih minyak esensi atau minyak sebagai eh, umpan dari ikan ataupun udang yang ada di air, asli teman-teman ini mirip sekali, cuman alhasil tidak ada ikan yang mau makan cuman kalau di baunya baunya karet, isinya karet dan memang uh, iya baunya seperti uh, ini karet mungkin wajar aja sih kalau uh, ikan tidak mau uh, makan ini karena dia dia percis seperti karet tapi tidak juga sih kalau ada umpan yang katak itu biasanya bisa mungkin saya rasa untuk jenis pancing uh, casting Jum, jam, jam, jam. saya rasa mungkin bisa Aida. oke teman-teman uh, mungkin itu sekian Aida. dulu dari saya Aida. Ini review cacing palsu yang ada di uh, online. Ini hasilnya. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan informasi, tapi saya rasa ini juga bukan dalam arti ke atas, tidak direkomendasikan. Tapi uh, ini ikan tidak mau atau tidak memakan kali lagi udang Oke cukup sekian dulu video saya kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh